Hai guys kembali lagi bersama aku, Fendi Widahatmaja di channel youtube aku Hari ini aku bakal main game di Roblox, dulu ada silence Bawah oh, menurut sidang dan merupakan sekirias game on Roblox ya Aku bakal join temen aku aja dan aku main bareng temen aku ya yeah. Oh iya lupa di itu Tes pakai itu cek, aduh bentar ngelag. -like. Kalau mau geser kamera, escape, setting, shift lock switchnya paling atas di onin. Kalau udah on, ada dua mode lu bisa pakai shift. Ntar ada crosshair di tengah atau nggak pakai shift. Kalau nggak pakai shift lu geser kameranya pakai klik kanan di drag. You good you good oke okay. Bisa kan? Ya udah. Tuh di mana? RT Gradia. Oh ini ini, ini gue lihat tuh. Gue belakang lo, Cek. Eep Yuk. Jadi temenku lagi nginvite karena lagi ada kerjaan jadi ya ya. Kita bertiga doang anybody wants to join to Bentar, leave dulu deh cah, ramnet ini, gue gue dia sendiri, <laughs> kita nggak terlalu orang aja dia sendiri masuk, <laughs> di mana cek atau jangan lu masuk juga lewetnya lewet lewet lewet lewet jangan lagi jangan gua lagi, lagi. <Suluh> <Suluh> ngangkak gua kira lu kelas juga anjir. oh iya kalau lu pakai yang shift kan di lock rosehair nya kan tengah otomatis kursor lu hilang kan kalau misalnya lo mau, kayak nggak sesuatu, kayak tadi kan live lu nggak bisa dong, karena mesti pakai shiftnya dihilangin kan, jadi shift locknya lo offin, nggak usah lo maksudnya shift aja abis tuh, tinggal di digeser. <sumur> <tuh> kak, Iya masuk lagi aja, gue udah invite kok Aku tunggu di spawn Oh nge -like ya? Ada apa kang nge-like? nih, Liatu tunggu belakang lu aja Tadi gue udah kalo gara-gara orang ngeri gue Ini yang aja Yuk kita rekrut orang Tunggu nih habis 3,2,1 Baru kita masuk Harusnya ada drama sih Habis ada Yuk let's go Please guide me I'm new time here and I know it's a horror game Cool then And I'm gonna cry Pencet slash Bisa sore gede banget Yang gausah lah, udah juga 3 ya udah bisa chat belum belum ya belum bisa sini kok oh, kecil sih greennya kita tidak mantap warning please keep in mind that that silence contains flashing lights is also heavily aggressive with horror elements please keep this in mind and progress at your own discretion Blah blah blah Warningnya lama ya? Oh udah udah udah, udah. Coba deh pecah slas habis itu set Ya we go Kok gue ada cursor di tengah ya? Tangguh banget nih Let's go. Ya ini ada kursor jelek eh. Ya already. Bisa lari gak sih sini? Gak bisa, kontrol nggak bisa ceng, nggak bisa. GF, ada, oke okay, nggak bisa. kira Jadi lah dua orang ini AFK cok Emang lu mau ngapain lompat sih ya? Please don't be AFK Bro. Nah udah gerak buat si botak AFK anjir udahlah tinggalin aja Ayo CI Gelap banget Missing person Hilang saat patrol Patrol car found abandoned on the outskirts of town Cya, lu ga diem, Cya. Gelap banget ya, gila dah. Suaranya gede banget dah, serem. I need fire hammer. Gimana cara bukanya? Jai, berasa main solo nggak ada suara salam gua. I found a hammer. Kodok. Buset kodoknya gini banget. Kelapnya. Ya, aku ditinggal. apalah apa Kiri. Kok oh, gelap banget, buset dah. Eh, hey. Kamera Kameranya ganti sendiri dong Bisa, Mbak There's a Saranic Ritual going on here Gimana caranya emang? Gimana Cek? Eh, bisa Gue udah masih mah ini. Masih gelap parah Bruh Ihhh suaranya Oh ini mentok Oh mau apa sih dia? Oh oh oh oh oh oh <laughs> Bantu. What the fuck is going on here? Jadi ngeblur gini kamera anjay Lantai bawah dulu kali ya. Let's explore downstairs first. Kok ngalek? Eh? The... I have lost the track of this, I've been in here, my mind tends to wander as so far, and keep as the ocean as I sing in the water, the earth, blah, blah, blah, blah, blah, don't look back, okay? <laughs> Bobby. Galat galat galat enggak? Lihat galat galat enggak? Aduh serem banget. bisa Which door It's Di mana, Cek? It Kita pasti it runs I'm behind you Atau apaan yang terbang-terbang dari atas? Atau ngebak? No hmm bukan No hope Si tiket KitKat mana? Oh ini salah kah gue? harusnya tadi dong bener. ya gak sih. tapi kenapa nggak bisa? This door is locked. itu apa sih di atas? liat gak cek? aduh, ngeri gue jadinya. ada sesuatu di atas kayaknya tuh. Ada penampakan gitu eh, Tuh kan bener Tuh kan tuh kan tuh kan Fuck ada, ada sesuatu yang gerak-gerak di atas tadi anjir Kok jadi slow motion kayaknya jalannya? gitu let's go to cell one ayo cek berarti tadi gerak kira, kira bukan ngebak, kan? jadi aku kira ngebak emang ada setan ya Ih, what the fuck? Tersana beda nggak sih? Dead behind this door. Tadi kan enggak ada. Sial, gue benci beginian Nah, setan tuh Ada manaikin <tuk> <tuk> <tuk> Babi Atas, atas Kok oh, bisa naik? Jatuh kemana nih? Jidilah, gue di otak mana nih? Alhamdulillah, gue depan mulut. Takut gue orang enak banget lagi, ih sekarang lagi nih bentar lagi udah, kalau mati lampu Berani banget cek <laughs> GG I'm behind you Nelok belakang nih, gue ga berani Nelok belakang Gila, sore gede banget coy Ih, itu apaan, itu apaan, itu apaan Oh, itu lu <laughs> Gue kira setan, anjing <laughs> Oh, itu lu, gue kira setan, cop <tuk> Mana nih? mas nah, sekolah Bagus banget suaranya, co. Ada suara di atas jantung, ya? Sketsa. Oh. Gue kira ada sayang game, hadis. Nanti. I. Itu yang buka toh. kemana guys? ke sini kah? ih ih, sorry. suara takut gue ditinggalin. oh, storage room di depan tadi bentar, coba gue cek udah, udah kebuka, udah kebuka, ayo mau lurus atau mau kiri dulu? nah dulu lah hmm.. jalan bantuh lo perhatan gak? gue gak apa-apa aduh Aduh, benci banget gue begini Biasa aja Ah, shit Mati lampu kan? Kemana aja Apa yang begini itu? Gue baru ngeh, satu lagi live anjir. Biar jatuh mata dong, Besru. Biasa mm -hmm. Oke, okay. biasanya. Might Kalem, kalem. Kita mainnya tense banget ya. Aku ah, bisa renang. Cepat di mana cek? Wait, my friends, doan. Cek, oke. Okay. ajar sekarang banget sih, kira cuma jam sekarang itu kayak cuma mati lampu atau suara kencang dong anjir bukan muka muncul ke depan air, hmm. biasa memang. emang mentok dia udah, Download back download back, ayo lari lari. lari. Gimana orang anjing? katakan apa-apa cok Atau gua mati ini? Udah gitu doang <laughs> terlalu, terlalu banget anjir Gue kira bakal serem Maksudnya Ya Allah Biasa aja banget gak sih Yaudah Yaudah gua gue stream. Cepet juga ternyata Gue kira lama Oke okay, thank you buat yang udah nonton semuanya Semoga kalian Tidak kaget ya Kata C itu.